Travel to Malaysia 11 Ini daripada Indoreact Vlog Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe Linknya ada di deskripsi guys So saya penasaran sekali Macam mana istilahnya rumah Piremli Karena dulu saya juga pernah react Daripada sejarah Heikan Yang disampaikan oleh ustaz-ustaz sahabat -Ustaz -Ustaz Badalisha, ustaz-ustaz yang lain juga Pasal almarhum Piremli ini So saya pengen tahu istilahnya rumahnya Macam mana, dalamnya macam mana Jom kita tengok videonya guys, let's go Aze, ya openingnya Oke okay, guys, kita ada di rumahnya Ooh. Piramli, guys. Ini peringatan Piramli. 22 jalan dedak taman Piramli 5300 tapak Kuala Lumpur. Mantap. Setapak, eh. Selfie lo guys. Mantap, rumahnya Piramli. Oke okay. kita masuk, guys. Ini apa? Aku... Masya Allah. Taruh, eh, bawa aja, apa ya, bang? apa hafir guys. Oke dibawa aja bang. Hmm. Oke. Okay. Ini, Ini Fikri juga. mana Fikri? Udah Dada masuk duluan kayaknya Ini Fikri ya. Tempat apa bang nama emang? Nama, nama daerahnya. Kawasan. Oh setapa setapa guys. Oh, iya, Mantap ini, guys. Waktu lawatan. Oke. Okay. akan diteruskan hari Isnin Masa cuti umum. masuk percuma Oh, per ya. Taman guys. Jumat ini pernah oh, Mantap. Ya kita masuk, guys. Oke, okay. mantap guys. Oh ini guys, oke. Okay. Boleh Masya Allah. Ah oh, ada tulisannya guys di itu di kursi-kursinya ini Oke. Luar aja, luar aja, Bang. masuk. tak boleh video kan? luar aja. Dalam boleh, luar boleh. Oh, itu pikir itu baru datang Dalam. Dalam. Oke. Oh. Hai guys Ujang Lapu Oh film-filmnya beli Ya oke okay. Oke okay, suasananya seperti ini ternyata guys Keren banget sih Bat 3608 Wih masih mulus ya mobilnya Oke okay, sayang di sini memang uh, Kebijakannya Peraturannya memang hanya di luar saja kamera tidak boleh masuk. Untuk menjaga privasi sebenarnya guys. Agar supaya tidak semua orang tahu gitu kan. Dan kesana juga gitu untuk melihat langsung. Keren banget sih. Mantap. Sesudah subur. Wow. Ini sudah nonton. nama-nama filmnya semua guys. Aha. Oke. Okay rumah apa kereta lamanya? Nah, seperti ini suasana, jadi nah, suasananya itu rumahnya kayak rumah-rumah dulu ya, penampilannya gitu. ini paci, mantap. tapi memang wow. udah dimodifikasi 19. ini guys, jadi ini. Okey. Okay. Satu orang cukuplah. Okey, siap. Anton. Anton. Nanti boleh kasi potong daripada Indonesia. Okey. So, buku ni dia nak tahu. Ini Indonesia. Ah, okey. Oh, Antor <laughs> ada kat sini. Ah, boleh. Oh. Ni okey. Okey. Ah, ini orang. apa ni? Tiga. Orang. Tiga orang. Okey, siap. Ah, okey, terima kasih. Siap. Oke. Okay. Dalam gambar. gambar da dalam Oke. Okay. Ini depannya, guys. Arkib. Pustaka Peringatan Pustaka. Piremli. Apa lagi tuh? Arkib Negara Malaysia, Malaysia. oke. Okay. Jadi pengen ke sana, guys. Aduh. di dalam untuk kameranya foto-foto. Nanti aku fotoin, guys ya. Oke. Okay. Okay, kita, kita masuk, guys, ke dalam, guys oh wow, Masya Allah Oke okay. nggak boleh video nah, hanya boleh waktu foto guys masuk itu sayangnya nggak bisa bawa kamera ya nggak bisa okay. nge-record ya hanya bisa foto-foto guys jadi ini dia foto-foto kami sewaktu di dalam dan di dalam itu Allah. banyak banget ternyata guys peninggalan-peninggalan atau dokumen-dokumen dari piramli gitu kan film-filmnya set-set pengambilan mm -hmm. gambarnya gitu kan baju-baju Saloma, baju-baju Piramli, terus Marah. ada becak ya, becak juga ada. Iya eh, ada becak juga. Waktu film penat Oh. Beca itu, ya seperti apa ya? Seperti kilas balik film-filmnya zaman Aha. dulu gitu di dalam. Film Sini jadul ya. Teater ya ya, guys, ya, teater yang kecil teater mini lah untuk kita nonton film-filmnya Piramli. Wah oh, banyak banget sih. Uh, ini per tahun lo guys per tahun ya saat 1948 1949 1950 itu 1950 ada banyak juga tuh terus 1951 awal-awal mungkin ya 48 ini cuman ada dua itu guys mungkin pertama kali piramli itu uh, membuat film ya tapi setelah itu guys banyak banget jaman dulu jadi kita sempatkan untuk nonton sedikit film piramli film Antika oke nih ya oke okay, pembuatannya dengan Fikri Doremi. dan ya, keren banget di dalam Ujang sini ada trofi juga guys, trofi-trofi piala-piala. Wah ya, mudanya ya, masya dan Allah. Sejarah-sejarah filmnya ya, memang luar biasa. Piramli ini. Oke okay, tulisannya agent, masih jauh guys di sini juga lihat. Lah, ya. Tidak tergantikan lah beliau ini, keren banget di dalam sini guys. <laughs> Jadi pengen banget guys, hang tua. Oke lah kaliannya boleh kesana gitu guys Aduh Saya juga insya Allah menyusul nanti Allah Oke okay. Oh Saloma Wah ada bajunya juga tuh guys serasa balik ke zaman jaman dahulu gitu ya guys kemarin tuh kan kita beli koin sih tempatnya museum Piramli kemarin guys jadi dia kayak vending machine gitu guys, keluar hmm. koin gitu kan nah ini koinnya, aku beli sama pikri juga beli juga satu-satu ya depannya ada gambarnya mukanya Piramli. Piramli sama tanggal dia lahir, tanggal dia meninggal terus belakangnya ini. Pustaka peringatan biram. Ini kayak ini di kalau yang ini kan aku juga koleksi koin sebenarnya. Tutupnya ini memang tutup koin ini guys yang putih-putih ini. Aku banyak koleksi koin duit-duit apa duit-duit luar negara gitu kan. Tapi keren. ini juga keren koinnya bagus. Eh, senang guys. Ada matanya ya. gitu nah ini dia nih ya kalau sudah dibuka hmm. kayak cantik guys ya lumayan berat juga sih tapi iya lumayan berat ini ini kayaknya apa ya ini ya bahan ini kuning kayak gini perak mungkin ya eh, per bukan perak ini sih kalau gitu, ya. mungkin dia itu dia, guys melupas gitu ya kuning kuningnya pasti hilang wah keren oh. banget ya okay. keren, keren banget guys ini, guys Kalo kalian ke museum piramid beli banget aja sih. guys sini banyak di sana dan desainnya pun banyak guys nggak cuma kayak gini ada oh. lagi desain-desain yang lain banyak okay. desainnya banyak desainnya guys jadi kalau kalian kesana beli aja guys bagus hmm. bagus guys biasanya namanya cagar budaya ya iya menyenangkan vlog-vlog gini guys ya Allah mantap tapi dirawat banget ya bang iyalah masih dirawat kasih, karena ini juga kacin. kan tempat wisata gitu museum lah ini dia andi anda belum kesini ya. Kalau <laughs> sudah duluan Andy <laughs> Aduh benar-benar sih. Abang cik Andy kan kirimli itu banyak, cik banyak cik banget jadi ri ya guys. Allah. <laughs> Tapi dia belum belum ke Malaysia <laughs> juga. Aziz. pergi harus <laughs> kan. Wah, itu kerennya tuh BT Andy angin tuh panas <laughs> dia. Anjir. Kan mobil itu guys. Endi kemarin Tentanya apa Bek? Lagi sibuk ya Bek? Belum ada waktu ya? Mau mm -hmm. kesini juga deh Tuhan Iya rencana mau nah. kesini itu Kebanyakan sih dari teman-teman semua udah rencanain ya, guys Ini tempatnya piram guys Alhamdulillah sudah sampai Wiss menyenangkan Di sama Bang Azrin mantap Sampai ngelak gulah itu lagi Sampai masuk yuk gila bagus dalamnya ya. Masih terawat banget nah ini kayak ini kan jaman-jaman jadu udah punya rumah nih ah, nah, ah. Ya. dan jaman ini iya lebih rapi tapi ini memang tak di itu ya bang? Hmm. maksudnya tuh di, dirumpuhkan, dibangun baru hmm. itu memang sengaja tuh ya? sengaja lah iya hmm. biar natural mungkin oke, okay. pemandangan suasananya gitu oh. guys itu bajunya dirawat tuh baju-bajunya kan di ah tak, tuh, ah ya, baju bajunya, bajunya tuh Oke okay, ini jenis agak jenis agak jenis terpencil atau? atau gimana ya? Agak agak ke pinggir atau gimana ya guys? Atau dekat dengan bandar? Itak oh, farm juga lah. Oh. Ada musim satu lagi, oh, Oke. Okay. Oh ini perumahan-perumahan kayaknya ya guys ya. Bagus sih sana itu tertata gitu loh. Keuntungan ya sama video. Makanya ikut MD dia. Makanya. Hei uangnya Pak. Uh. Kok ini ternyata mereka keren. Wadahau Lanjutnya di sini guys. Apa sih namanya lupa saya. Nah, itu tuh yang patung itu guys. Guys, guys, Batu Kef, guys. Gila, ini ya suasananya ya Batu Cafe. Ternyata ini Cafe, tahu gitu, ya. sih namanya. Eh, Caca tempat apa? India gitu yes. ya. Oke, oke, dan selesai videonya. So tadi, guys. Ya, senang sekali silahnya bisa ke rumahnya Biramley gitu kan, the museumnya gitu, guys. So, ya jadi pengen banget ke <laughs> Memang sih mereka itu aduh, ya memang takdirnya lah istilahnya mereka bisa berangkat berdua gitu guys bisa istilahnya happy di sana ya kan disambut dengan baik orang orang orang di sana guys dengan kawan kawan sekalian jadi memang terbaik lah kita lihat istilahnya pelayanan daripada orang orang Malaysia ketika mereka sampai juga ada abang Akil ada abang yang tadi abang abang siapa namanya sih oh, saya belum belum kenal dengan abangnya tadi guys <laughs> Ya pokoknya istilahnya mereka itu disambut diterima dengan hangat ya kan Banyak istilahnya kebaikan-kebaikan yang mereka dapatkan ya Dan Masya Allah dan sekarang mereka sudah pulang guys ya Minggu kemarin kalau nggak salah ya Sekarang hari Selasa ya Oke berarti baru dua hari tiga hari mungkin mereka pasti akan kayak Aduh gitu kan pasti akan rindu ya akbar Oke okay guys terima kasih sudah tinggal video ini guys Jangan lupa untuk di like share komen dan subscribe nya. Tunggu video saya berikutnya Terima kasih ya buat teman-teman semua yang sudah Stay tune dan nonton terus video saya Sampai selesai dan saya Pemin Ududri apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh